oke okay, let's go, kita mulai yang pertama nih apakah kita pencet-pencet dulu ya anak-anaknya nih waduh geling-geling dong kepanasan oke okay, kita mulai, let's go yang pertama genius. oh shit, not good oke, okay, tidak dapat warna kuning seperti biasa kita tulis Poki tulisannya aduh Wih. What? udah enggak oke okay, oke okay, udah enggak ya Anjir datang-datang langsung ngelek cok apakah pertanda nih anak ini membawa bencana ya habis relog ya habis re wah oke okay, let's go kita mulai nih. ini teorinya parah sih <laughs> parah teorinya ayo gua nggak melihat ya langsung dapat mau pulang kayaknya yeah. で、ternyata <SILENCIO> okay, okay, okay. ternyata, ternyata doよろしくお願いします okenya kurang anu ditulis hoki apa kagak lengkap tadi itu oke Wah ini baru lengkap Oke okay, nggak ada ya Serika lagi. Saya Tunggu dia senyum tuh. Okay. Serika waifu yoi. Masih belum. Oke okay, Bintang kuningnya banyak kan. Kelas Kepala SMA. Kelas besar? SMA. Kelas Kepala SMA. Kelas Kepala SMA. Kelas Kepala SMA. Kelas Kepala SMA. Oke, sip. Das tersenyum. Apakah masih belum? Oh, itu suara bintang 3 ya. Bangke, pink lagi, mereng. Uh. Tapi nggak tahu ini, kurang garam itulah Teori pencet gacanya terus lari ke kursi ke belakang deh. Kalau lari ke kursi belakang itu kayak mana? Ini bukan ini ram, bukan wireless ya. Eh. Teori sini deh, ayo, sini deh, ayo sini deh, sini deh. Red of habis pencet maksudnya. Oh, habis pencet. Oke, okay, siap. Tempel bawah meja. Kayak mana tuh, Pak? Ini kayaknya gua skip sih. Oh, lihat dong. Satu di terakhir. Okay, okay. Ini gua skip ya. Kan skip pas di oh, login, wih langsung Disambut pink, We, welcome andri pink lagi. Ayo, eh, satu eh, tadi udah dua Mano, ya tiga empat lima Enam tujuh lapan sembilan nah ini nih 9 nih ya jam oke okay. ini ya kita lihat nih ini kalau Anu ya kalau dapat kan ini ada animasinya kan, ya kan? gua enggak denger apa-apa nih karena lepas headset ya. ayo sini deh sini deh ayo come here come here deh. dede Ayo, sini. Dedek, dedek kan kawaii ya? Imut ya? Eh, lu dari mana? Cok, oke, ini gua lari langsung lari ke belakang ya? <laughs> ya intente dapat Aris. Aris Aris Aris setiap Emang susah nih ya, karena ditakutin ya. Karena ditakutin, jadi nggak mau adiknya coba kita ganti judul yuk bukan sini ada ya simpan buat ini nanti eh summer kan udah enggak ya. mungkin ano li new year mungkin ya Karena bentar lagi new year 3000 abis nasib <laughs> oke, okay, sudah